Astabar Azim, rebut nian ya, ini. Ajar. Woi woi woi woi, mati, mati. kan musiknya, woi. Yo yang momsik, ngapa ngapa moms? Salat ni an, kau ni nampu musik. Dah kacak lagi orang tidak siang. Cak mana, mamski? Aku am nak nyetel musik ini dah kate inspirasi aku mamski. Yo, kecil kebae. Pakai headphone ada di samping kau itu tu cun. Dah acak mamski? Amen aku kecil ke? Aku ni tidak acak macam ini. Namun aku kate ide ndak kasih duit aku di aku ni lemak kau cari gawe tetap baik daripada cek ini dah kasih kesudahan tapi aku masih nyaman mamski nyaman mata kau aku yang tak nyaman ditanya tetangga pegawai dimana bingung nak jawab apa yo yo aku nyai gawein nah demi mamski dan demi tetangga kita yo nah top itu wuuuy bagus ya, ni lah filmnya ye Terang ya, bagus. Maaf, maaf, meski Di depan kan tidak ada TV. Nah. ada-ada deh ya Oke, selamat pagi mbak. Pagi, Pak. Silahkan jelaskan tentang diri kamu. Saya acal. Lanjut. Lanjut kemana, Pak? Lanjutkan hubungan kamu dengan mantan kamu. Tapi, Pak, dia udah punya pacar udah udah udah coba perkenalkan diri kamu kalau aku nggak mau jawab gimana pak? oh ya udah pulang kemana? ke rumah oh kirain ke akhirat? enggak pak belum siap pak jadi sekarang kamu lagi sibuk apa? lagi sibuk jawabin pertanyaan bapak berhenti bercanda ya kamu? kamu mau saya terima nggak nih? mau banget gua pak ya Allah sekarang gua nih sibuk ngabisin duit uang tua gua udah main game gawe gua pak wah wah wah ternyata beban keluarga bernafas ya untuk saat ini pekerjaan kita banyak menggunakan. Aduh, masih lama dong ya mamang ini interview. Bos pun aku lana habis ini. Kita banyak menggunakan full akses internet, cak. Iya pak. Aduh, patah patah puluh ini. Nggak ada kuota ma aku lana habis puluh. Aduh. Halo, mbak. Halo? halo. Halo pak. Halo. Apakah jelas? Jelas pak. Jelas. Maaf, kamu pakai koneksi apa ya sebenarnya? Numpang hotspot mama, pak! Astaga, ini kan interview penting, Mbak. Seharusnya kamu pakai koneksi yang stabil, gak? Jadi gimana, Pak? Gini-gini, mending kamu pakai WiFi IndiHome. Kebetulan lagi ada promo tuh di Web IndiHome 20MPs 275.000 bisa diakses melalui web dan juga aplikasi My IndiHome Customer. Oke, siapa? Setelah dari sini, kupasang langsung WiFi-nya, Pak. Jadi saya ditiru makan, Pak. Eh, belum, loh. Kan saya belum lihat pengalaman kerja kamu dan CV kamu Oh, oke okay, sip Emm, um, saya lihat di sini kamu pernah juara satu lomba mobile legend tingkat RT. ya? Iya jelas pak, hehe <laughs> Oke, okay, kalau begitu kamu tidak saya terima Lah kok, kenapa pak? Soalnya perusahaan saya butuhnya yang cowok mbak Pak, pa, enggak ada. palak pindah ke kaki pak? Maaf ya mbak, silahkan tinggalkan zoomnya Nanda metak ya udah kalau Mbak nggak mau saya yang lihat terima kasih oh